Hai hai hai sobat gamer kembali lagi di channel Indo Indogamezone07 pada video kali ini Indo Indogamezone07 akan memberikan rekomendasi game santai offline Android terbaik yang cocok untuk menunggu buka puasa kalian buka puasa memang masih sekitar satu atau dua jam lagi semua pekerjaan sudah selesai kamu lakukan sebaiknya ngapain ya sambil nunggu buka puasa salah satu kegiatan yang jamin asik untuk kalian lakukan adalah bermain game jika tidak punya konsol, pastinya kamu punya smartphone kan? Sebagian besar dari kalian pasti punya ponsel Android. Jadi, game apa saja yang asik untuk dimainkan saat menunggu buka puasa? Berikut Indogamezone 07 berikan 7 rekomendasi game santai offline Android yang dijamin asik dimainkan sambil menunggu buka puasa kalian. Jadi, simak video ini sampai habis ya. game santai offline yang pertama ada a girl a drift yang menceritakan perjalanan seorang gadis di atas lautan game bergenre RPG ini menyajikan gameplay yang sangat sederhana dengan sajian grafis yang bagus suara di tengah lautan yang dihadirkan juga memiliki suara yang bikin kita bisa relaxing game dengan unduhan lebih dari 5 juta kali ini mendapatkan rating 4,6 di Play Store. Hal tersebut menunjukkan kalau game ini sangat layak untuk kalian coba. Selain itu, game ini adalah game offline dan tersedia gratis, jadi akan mengirit kota kalian. Selanjutnya ada game bergenre simulasi yaitu Penguin Island. Dengan mengusung karakter utama, yang berupa penguin, ya dalam game ini, Kalian akan mengumpulkan berbagai variasi penguin dan membuat habitat mereka masing-masing. Dengan gameplay, intilnya membuat game ini cocok untuk kalian yang tengah menunggu waktu berbuka puasa. Kalian dapat mendekorasi dan lakukan kustomisasi karakter penguin untuk membuatnya semakin lucu dan menggemaskan. Dengan saja melodi dan suara-suara ombak, membuat game ini nyaman dimainkan dikala sedang menunggu waktu berbuka puasa. Game selanjutnya ada My Oasis Game santai yang satu ini hadir dengan gameplay utama yakni membangun pulammu sendiri yang berisi beragam makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan Gameplaynya sendiri dibuat dengan begitu sederhana dengan sajian grafis yang memanjakan mata Perubahan cuaca serta iringan musik yang menenangkan membuat game ini cocok untuk mereleksasikan diri Game ini juga mendapatkan respon yang sangat baik dari para playernya dengan total unduhan melebihi 5 juta kali dengan rating 4,6 di Google Play Store. Game selanjutnya yaitu Altos Adventure. Kalian butuh menenangkan diri, menjelang buka puasa sambil main game? Alto Adventure adalah jawabannya. Game ini seperti game Temple Run, bedanya karakter di game Altos tidak akan berlari, tetapi main ski salju alias snowboarding. Judul Altos Adventure sendiri diambil dari nama sang karakter yaitu Alto. Si karakter ini berselancar turun dari gunung. Namun permainannya tidak semudah itu, kalian harus melompat, backflip hingga menghindari tantangan di permainan ini. Menariknya, permainan ini berjalan begitu santai, kalian tidak akan terburu-buru dalam bermain, animasinya pun juga bagus, dan lagu latar belakangnya pun sangat menenangkan. Ada misi yang harus kalian jalani untuk naik level. Setiap 10 level, kalian bisa membuka karakter baru. Game yang selanjutnya ada PSE by Gravity Motor Trials. Kombinasi dari game motor trail dan petualangan yang atmosferik bakal kalian temukan dari game ini. Secara garis besar, game ini sama seperti motor trail lainnya. Kalian dituntut untuk mengendarai motor kalian dan berusaha untuk melewati trek menantang supaya sampai ke garis finish. Dan percayalah, trek trek pada game ini benar-benar sangat menantang. Kalian juga nggak selalu cuma ngadepin tanjakan atau turunan, tetapi kalian juga bakal ngadepin trek yang tiba-tiba kebalik. Dan gak karuan yang bikin gameplaynya lebih menantang dari game yang sejenis. Game yang keenam ada Plan versus Zombie 2. Kalian yang pernah menjadi anak warnet pasti sering kali bermain game Plan versus Zombie, entah itu karena billing mau habis atau memang sedang ada masalah pada jaringan internet. Sukses dengan seri pertamanya, Plant Vs. Zombie hadir dengan versi keduanya yang juga bisa kalian nikmati melalui game Android. Game santri Android terbaik ini hadir dalam bentuk strategi yang mengajak para pemainnya untuk menggunakan beberapa tumbuhan yang memiliki skill-skill unik di dalamnya. Game yang terakhir ada Angry Birds 2 Kalian pasti sudah tidak asing dengan nama Angry Birds, bukan? Game ini memang sempat populer dulu di PC, tapi kini Angry Birds sudah bisa dimainkan melalui ponsel Android. Seri kedua dari Angry Birds ini memiliki tampilan yang lebih segar dengan level yang lebih menantang pula, dan game ini pun sangat santai untuk dimainkan karena kalian hanya perlu menarik tali ketapel untuk mengemparkan sang burung ke arah musuh. Mau ngabuburit online tapi nggak punya paket data. Jangan khawatir karena game-game ini bisa nemenin ngabuburit kalian tanpa perlu jaringan internet. Dengan adanya game-game santai dan seru ini, kalian tidak akan merasa bosan saat menunggu waktu maghrib tiba. Kalian akan larut dalam permainan dan tak terasa waktu buka puasa pun sudah tiba. Jadi, apakah kalian suka dengan video ini? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan like ke video ini ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe youtube channel ini dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan info update terbaru dari channel ini. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Selamat berpuasa.